Hai sis, hari ini aku pengen kalian tas Seno dari Level Ini ada dua warna, hitam dan juga putih Bisa kalian pakai dengan tali panjang dan juga tali pendeknya Bisa kalian lihat tuh aksesorisnya ini mewah banget ya warna goldnya Dan yang paling penting lagi, jelitannya tuh rapi banget Dan juga kulitnya tuh bahannya tebel gitu, jadi nggak kayak murahan Dan isinya juga banyak banget bisa kalian pakai untuk hari-hari dan juga untuk ke pesta Dan juga ini paling pentingnya kita tuh ada dapet dust bagnya untuk sim tasnya Gak akan nyesel karena cocok banget sama outfit kalian